Ansu Fati nampaknya tidak perlu mencemaskan masa depannya. Manchester United dilaporkan siap menampung jasa sang pemuda di musim panas nanti. Pemain berusia 20 tahun itu merupakan didikan Akademi Barcelona. Ia digadang-gadang menjadi pemain top di masa depan karena kemampuannya di atas rata-rata. Dilansir Sport, Fati mulai mencari klub baru. Manchester United dilaporkan tertarik untuk merekrut sang pemuda. Menurut laporan tersebut, Erik Ten Hag tertarik untuk mengamankan jasa Ansu Fati ke Old Trafford. Manchester United dilaporkan tertarik untuk merekrut sang pemuda. Agen sang pemuda. Jorge Mendes dilaporkan siap membawa Ansu Fati ke MU. Ia menilai Setan Merah adalah klub yang cocok untuk perkembangan sang pemuda. Selain itu, ia memiliki koneksi yang bagus dengan MU, sehingga ia optimistis sang winger bisa menjadi bagian dari setan merah. Manchester United sendiri punya satu halangan untuk mengamankan jasa Ansu Fati. Sang winger memiliki klausul rilis jumbo, di mana ia hanya bisa pergi dari Camp Nou dengan tebusan sekitar 1 miliar euro.